ia akan melangsungkan pernikahan untuk membangun rumah tangga sendiri dengan calon suami yang dia cintai di Kota. mohon ayah merelakan dan ikhlas menikahkan dia dan sertakan kami. Dan